Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wa sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian DivaTV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejorah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru persahabat ya tentunya seputar idola kesayangan kita Kegunaan pertama persahabat dari sebuah momen spesial. Ini tentunya momen foto kebersamaan Rizky Bilar dan teman-teman akrabnya persahabat ya kita lihat. Tentunya salvox banget sama ekspresi dari banderi Dery ya. Tentunya ekspresinya membuat kita ketawa bahagia nih. Postingan tersebutlah diunggah atau direspon oleh Hakun Leslar underscore history. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Om dari Saputra, Regar, ngapain main sama anak remaja sih?" <laughs> Bikin ngakak, menurut ya. Tentunya postingan ini membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan mereka juga selalu diberikan kebahagiaan. Amidnya, Robbal 'alamin. Berikutnya, kita lihat juga Ada unggahan dari ig nya Bang Ari. Yang dipersangkut ya, ini adalah tim game dari Leslar Entertainment. Luar biasa, kekompakan semangat yang dilakukan diberikan oleh tim Leslar Membuat kita makin bangga para sahabat ya Tentunya selain mereka kompak, mereka juga memberikan kebahagiaan Untuk kita semua para fans Unggahan tersebut juga telah di kembali oleh akun hikmah73 underscore konoha Ada kalimat caption juga yang dituliskan Edmas Gomli yang sabar ya dengan keisengan mereka Ditunggu vlognya jangan lama-lama dalam persaingan ini tentunya Mas Gomli jadi bulian mereka para ya, tentunya memang, tapi mereka tetap luar biasa kompaknya para ya, mudah-mudahan ada kejutan dan vlognya secepatnya bisa di sahabat ya, kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan langsung dari tim Lesnar Entertainment. Selanjutnya kita lihat juga prasahabat ada unggahan dari Teh Lisna ya luar biasa ini tentunya momen Teh Lisna lagi ngambil dugaan prasahabat ya memakai pakaian ada Sunda khasnya prasahabat ya, kita lihat ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Teh Lisna Erik ngalat tegan hela karena water tegan cenah bisa mencegah virus corona menghilangkan lulai dan haus Luar biasa pak sahabat ya, Captain juga yang membuat kita semakin ketawa bahagia bangga Mudah-mudahan tentunya mereka orang-orang baik, orang-orang yang selalu dekat dengan Dedek Lesni maupun Rizky Dilar selalu diberikan kesehatan Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar Hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Sayang Lesnar7 Mengatakan dalam komentar, teh tasnya keren bisa jadi inspirasi Dedek nih Memang luar biasa banget persahabat ya. Tentunya Teh Lisna memakai tas karung yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat dedek Lesti Katanya dong kesrek banget. Komentar dari fans yang luar biasa. Mudah-mudahan kita kompak, kita solid, mendukung, mendoakan, serta mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan lain dari Teh Lisna ya. Ini tentunya unggahan. Kelapa muda yang diambil langsung oleh Telisna Tentunya di Cianjur nih para sahabat, ya. Wah luar biasa Tentunya kita doakan yang terbaik saja Untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat Ada sebuah unggahan spesial dari IGSnya Abang Bilar Tentunya Abang Bilar mengunggah sebuah postingan kalimat Yang sangat bijak para sahabat situ uh, tertuliskan Berkata, "Peliharalah lidahmu, berjalan, peliharalah kakimu, mengetik, peliharalah jarimu." Itulah yang tentunya ditekankan oleh abang bilar, persahabatnya masya Allah, kata-kata dan kalimat yang sungguh bijak dan menginspirasi untuk kita semua. Kita memang harus menjaga persahabatnya, menjaga lidah, menjaga kaki, dan menjaga jari untuk melakukan yang tentunya bisa menyinggung perasaan orang lain ke kabar selanjutnya para sahabat, ada kabar terbaru dari IGSnya Bang Bensi Kumbang ini membuat kita semakin traveling dan penasaran para sahabat. ya kita lihat tentunya sebuah unggahan postingan kursi yang tentunya ada gambar Naruto dan Hinata para sahabat, ya, ada kalimat caption yang dituliskan Kok seperti ada yang sedang berduaan ya? Wow, membuat kita semakin penasaran, persahabat. Apakah Bang Ben juga ada di Cianjur? Kita tunggu saja cedukan vitamin dan kabar selanjutnya, persahabat ya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Ben ucapkan terima kasih.